Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Leha Anissa nah sebelumnya aku ucapin selamat datang bagi kalian yang baru gabung di channel ini dan di video kali ini aku mau membahas tentang cara mengaktifkan unlimited facebook dan instagram untuk paket XL extra kombo 7GB Nah, jadi bagi kalian yang mau tahu caranya, stay tune terus di video aku kali ini dan sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel aku. Oke oh ya guys, sebelum aku lanjut ke tutorialnya, di sini aku mau jelasin dulu jadi, tadi aku bawa aja beli voucher paket XL Extra Bulat 7GB. Dan untuk rincian detailnya, selain ada paket utama, juga ada paket unlimited WhatsApp, Line, dan juga Gojek. Nah, tapi ada tambahan lain lagi, yaitu unlimited Facebook dan Instagram. Nah, tapi untuk unlimited Facebook dan Instagram, ini tidak langsung otomatis aktif ya guys. Tapi harus kita aktifkan dulu di aplikasi MyXL Jadi tidak langsung otomatis Tetapi harus kitanya yang mengaktifkannya di aplikasi MyXL Nah makanya di sini aku mau ngasih tutorialnya sama kalian Cara mengaktifkan paket unlimited Facebook dan Instagram di aplikasi MyXL Biar kita ini gak bingung lagi gimana caranya supaya kita bisa unlimited Facebook dan Instagram Itu ya guys Oke di sini langsung aja kita masuk ke tutorialnya yang pertama kalian buka aja Playstore kemudian kalian cari dulu aplikasi MyXL. Nah kalau kalian belum download aplikasi MyXL silahkan download dulu ya guys. Nah karena di sini aku sudah mendownloadnya langsung aja di sini aku buka. Nah, kalau di bagian sini, kalian centang aja, lalu pilih "ya". Kemudian, kalau muncul yang kayak gini, kalian pilih aja "izinkan hanya saat aplikasi digunakan". Lanjut, kita tunggu dulu sampai berhasil masuk. Nah, kalau sudah sampai di sini, kalian pilih aja "xl" prabayar beserta "xl go easy". Nah di bagian sini kalian isi aja nomor XL yang kalian isi Voucher paket XL Unlimitednya tadi ya guys Lalu pilih lanjutkan Nah, lalu pilih oke. OK. Nah, sekarang di sini aku sudah masuk di dashboard aplikasi yang XL aku. Nah, terus gimana nih cara kita mengaktifkan unlimited Facebook dan instagramnya Nah, langsung aja kalian pilih XL Store yang ada di bawah ini. Nah, kemudian kalian pilih. Ayo, lihat bonus Anda di sini. Nah, di bagian sini udah ada tampil bonus kita, yaitu Extra Unlimited Social Media dari Extra Kumbu Lalu kita pilih aja yang ini. Nah, di sini sudah ada tulisannya: Bonus Extra Unlimited Turbo, yaitu Facebook dan Instagram Unlimited. Nah, langsung aja di bagian bawah pilih Aktifkan. Nah, lalu pilih bayar karena di sini harganya 0 rupiah. Jadi langsung aja kita pilih bayar. Nah, di sini sudah selesai permintaan Anda sedang diproses. Lalu kita bisa kembali ke dashboard. Nah, untuk melihat rincian paket kita bisa kita lihat di sini. nah sekarang di sini udah tampil uh, paket kita yaitu paket unlimited sosial media aktifnya sampai 5 Desember 2021 jadi itu tadi tutorial cara mengaktifkan paket unlimited sosial media WhatsApp dan Instagram ya guys. Nah semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira video tutorial apalagi yang bisa aku buat tutorialnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel aku.